Halo, my kids. I'm Bila nanti orang tua kita tak meridu Dengan apa yang kerasakan padamu Semarang indah terbaik Untuk anaknya begitu Ku juga orang Tinggalkanku akan pernah sayangku, dan janjiku untukmu. Takkan ada yang tidak akan kita sekalipun kau telah. tinggalkan aku, bawa aku kemana? Kamu mau janji padamu, jiwa dan ragaku